Sifat yang ketiga iaitu sifat yang kita namakan sebagai lean Lean membawa maksud lembut Lean membawa maksud mudah, senang Apa yang dimaksudkan dengan lean adalah sebutan huruf yang akan kita bacakan dibaca dengan begitu mudah Hurufnya ada dua iaitu huruf ya dan juga huruf wow yang kita matikan huruf tersebut Apabila kita matikan huruf tersebut dan kemudian kita berbariskan atas di belakang huruf itu ataupun sebelum hurufnya kita bariskan atas maka bunyi huruf tadi akan jelas kedengaran begitu mudah disebutkan, begitu lembut Contoh bila kita sebut perkataan wow dimatikan, kita sebut perkataan khauf Dalam surah Quraysh bila disebutkan khauf pada hujung ayatnya kita sebut khauf, khauf, khauf Lembut, senang Ok, kita sebutkan perkataan khauf Ataupun, yang kedua, contoh yang kedua, huruf ia Kita sebutkan huruf yang lain dalam suara yang sama seperti perkataan bait ha, Bila kita menyebut perkataan bait, begitu mudah kita sebutkan bait Dia tidak ada tekanan suara yang kuat, dia tidak mempunyai kesukaran dalam menyebut Kita hanya perlukan uh, jalankan suara tersebut dengan mudah Bait khauf baik eh? jadi huruf ya dan juga huruf waw untuk sifat yang dinamakan sebagai lin